Jadi yang pertama kalian ekstrak dulu gamotnya. Cara ekstraknya tuh klik kanan, terus ekstrak here, on ekstrak aja. kita Tunggu sebentar. Dan kalian buka xamp, kemudian kalian start, start. Kalau belum download, kalian silakan download di sini dulu. -A -A kalian download xamp. Nah yang apache um, friends terus kalian download yang ini 64 bit ini kalian kalau udah kalian buka seperti ini terus kalian klik admin kita sambil nunggu waktu ekstrak kalau udah kita tunggu sebentar ini juga kita nunggu kita tunggu sebentar lagi. ekstraknya udah berhasil ini Merpati roleplay terus ini ada kebutuhan buat-buat UGP UCP ya tapi nanti aja ubah nanti aja ya terus kalian buka Pauno kalian klik kanan terus open klik kanan terus klik kanan terus open saya kayak gini kalian oke okay aja misalnya ada kayak gitu terus kalian buka dan kalian arahkan ke game mode kalian, game mode, terus kalian masukin ke devin, devin. Nah, jadi ini ada tempat ubah database dan server kalian, database server kalian nih. ini kalau kalian lokal host ataupun DVP, rdp nggak usah lagi ubah-ubah, -ubah, kecuali pakai hosting, jadi ubah sesuai amsql hostingnya. ini databasenya kayak gini aja, namanya jadi database. Kemudian kita udah buka XAMPP ini uh, saya mau ubah pengusaha Ini saya hapus dulu biar kayak baru gitu nah, Oke okay, udah selesai terus kalian terus database Kemudian kalian klik create Kemudian kalian import course file Suara Pati 2022 Terus kalian go Kalian tunggu lagi Ini lagi proses Tunggu aja Oke, importnya udah Berhasil lah, importnya udah berhasil sini ada Layers seragalialet Nah, jadi cara reset database -nya itu kalian ke ini databasenya nama database tadi terus kalian ke player ini kalau kalian mau riset player berarti tinggal kalian empty playernya juga saya mau reset jadi berkosong dan jadi kayak gini players-nya udah kosong jadi kayak baru lagi jadi gitu cara risetnya kemudian uh, database sudah kita connect. Database udah GM udah masuk, kemudian kalian ke server CFD. Ini region password terserah, password server kalian terserah juga. Portnya sesuaikan aja, terserah kalian. Dan sekarang, dan udah selesai, language-nya atau bahasanya jadi bahasa Indonesia. Kalian save terus, udah gini. Ini merpati voice, jangan dihapus. Kalau udah sekarang kita bikin UCP nya, UCP nya, nah jadi kalian buka fauna lagi yang tadi, kalian klik folder kuning, terus kalian ke player UCP, kalian ke game mods kemudian kalian ke player UCP, player UCP, mana player UCP, nah ini kalian klik dua kali, terus kalian cari aja di sini, slash dua kali UCP, enggak ada ya. ya salah jadi kalian kesini terus ke Discord terus ke di comments ingat ya tadi ke game mode kemudian Discord ulang-ulang-ulang kalian ke lokasi tadi kasih GM merpati roleplay kemudian kalian ke game mode kalian ke Discord kemudian di comment kemudian di sini kalian cari aja UCP kayak tadi ini kalian cari dan ini ID channel YouTube kalian yang mau di set YouTube nah, jadi caranya kalian kebuka Discord ke Discord server kalian kemudian kalian klik kanan kalian copy ID untuk yang PC untuk yang Android kalian slash 3 kali kayak gini terus tag channelnya salah kalian tag channelnya general kalian petik tiga kali kalian petik lagi tiga kali di awal dan kalian tergini terus gini nanti bakalan ada uh, ID nya yang keluar nanti itu di copy semua jadi ini udah ada saya di copy ID kemudian ini kalian ubah edit channel jp kalian ubah di sini kemudian kalian save kembali lagi ke discord kalian masukin ke game mode terus ke GM dan kita compile-compile sambil menunggu Oke okay, kalau udah nanti jadi kayak gini ini gamenya rapi ya gamenya rapi terus kalian close ininya terus kalian buka ininya kalau Ke kebutuhan baru UCP karena kita udah setting UCP-nya sekarang kita tinggal buat botnya caranya kalian ini copy ini kemudian kalau buka browser kalian ini saya udah ada kemudian kalian new application nama bot kalian bot saya ini tes saja tes kemudian kalian create nah ini udah terus kalian ke bot kemudian ada the bot dan this to it too many have this name oh ini berarti udah ada udah rame yang make ya namanya saya ubah dulu namanya jadi bot ujp content gini ya save change kemudian ke bot ada bot kemudian next do it lagi kayak tadi dan udah selesai kemudian kalian ini administration kemudian kalian klik reset token biar bisa lihat dan ini Hai ah. keamanan kalian ya kode autentis kalian yang ada di HP kalian Ya pasti ada kalian kalau kalian aktifin 7.42 FA sistem keamanan kalian kemudian kalian Masukkan aja kodenya ini saya 7.2387 kemudian kalian sambit uh, 7.2378 ya 7.78 kemudian kalian sambit dan kalian copy Kalian copy kayak kalian masuk ke GM yang tadi server DCFG, kemudian Discord bot token ini kalian hapus ya. Jadi tinggal ini aja, kalian pastikan yang ID yang tadi, eh token yang tadi kalian save. Jangan lupa kemudian kalian close aja, buka lagi browser ya. Terus sekarang kita tinggal invite botnya, link invite botnya. Nah, ini kalian copy, kalian ke sini, ini kodenya, ini kode permission ya dengan terus ini permission, nah ini kalian centang aja administrator, administrator dan jadi 8 kalian copy 8 -nya. ini kalian kontrol V kalian ubah jadi 8 terus ini klien ID kalian ke out kalian ke out ini terus ke general kemudian kalian copy klien ID kemudian disini kalian kontrol V jadi kayak gini ya kemudian kalau udah kayak gini kalian Enter. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja. Apabila udah selesai, botnya kodenya kayak gini ya kalau udah selesai. Nah. Terus di sini buat uji konten tinggal masukin aja ke server kalian. Di sini saya mau ke server konten. Continue. Authorize. Kemudian di sini kalian klik I am human. Sebagai kode bahwa kalian bukan robot dan kalau udah kayak gini berarti udah selesai kalian bisa lihat botnya udah masuk sini ya botnya udah masuk tapi masih off tenang aja misalnya server on maka botnya juga on jadi ini kalian close aja ini kalian close lagi kemudian close aja lagi kemudian kalian ke Discord server ini kalian ke server setting kalian roll kalian bikin Roll bot ya, bot khusus gitu, kayak bot gini. Bot gini, khusus biar dia bisa memanage semua server. Jadi kayak ini, kalau kita administrator. administrator. Nah, kalau udah, berarti kalian close lagi. Terus, uh, kalian kasih roll ke botnya ini. Roll bot. Nah, kalau udah, berarti kalian tinggin standar seru terus. Set UCP gitu ya, set UCP. Nah. Isek sed ucp user, sed ucp user, jadi sed ucp user tuh nggak bisa ya berarti cuma cuman bisa kayak gini, tis sed ucp, terus nama IC kayak gini aja sed ubat kayak nggak mau ya, sed ucp, ready satu dua tiga, a, sed ucp user ic mpc 1gp hmm. sekitar rohannya angelina kecil ya. nah, jadi kita tunggu aja kayaknya nih botnya bot lagi delay atau gimana kita tunggu aja sebentar dan ya setelah sekian lama ya setelah sekian lama bisa juga terus kalian ke verifikasi ujp ini agak lama botnya tadi kalian klik aja 1,2,3,4,5,6 terus kalian klik verifi ini saya botnya kayak gini ya terus saya mau buat password untuk akun ujp saya eventnya nanti sesuai dengan yang di dm botnya ya terus kalah nama untuk karakter anda karakter saya ini enggak garis ya. sekarang create Nah, ini masukkan tanggal lahir kalian Tanggal lahir karakter kalian Tahap kita jadulan 12.996 11.996 Gini, terus kalian enter Kalian male atau laki-laki perempuan Dan kalian bisa pilih skin Sesuai yang kalian mau Si spawnnya di station Nah Nah, akhirnya kita udah sampai Di lebih merpati pay ya ini mohon maaf kalau gepeng ya mohon maaf kalau gepeng tadi space kontrol saya mau setting Ntar. ya mohon maaf ya misalnya uh, ya misalnya gepeng ya karena kan biar bisa mood juga nah terus gimana cara cara biar uh, apa namanya itu cara biar setting admin ya setting adminnya itu mudah kalian masuk lagi ke XAMP nah, kalian masuk lagi ke browser ya terus ke terus kalian ke players. nah terus admin name sini admin kalian terserah sini saya mau ngurangi 13 aja tiga terus di sini kalian cari admin adminnya itu maksimal berapa ya kita lihat dulu adminnya maksimal cmd admin berapa ya tar cmd admin cara cek Max player admin tuh kayak gini kalian ubah jadi paling paling Max gini berarti 7 7 nggak ada ya berarti berarti 6 nah, berarti Max player adminnya itu 6 jadi di sini kalian ke browser tadi terus kalian 6 kalian enter kalau udah terus kalau udah kemudian kalian uh, masuk lagi ke IC kalian relogin dan selesai gitu ya gitu aja ya terima kasih